otomatis maka otomatis di digantikan dengan to, to be. Contohnya saya di Jakarta. Saya di Jakarta. Ada kata ker, ada kata kerjanya enggak? Tidak ada. Sir. Tidak ada, maka ketika di bahasa Inggris kan uh -huh. I, am in I am in Jakarta, in, in, in, Jakarta. tuh. Jadi, lebih uh -huh. ya to be itu tidak tidak boleh, tidak boleh ini eh, kata kerja, malah. Kata kerja atau predikat itu tidak boleh di, hilang dalam bahasa Inggris. Kalaupun hilang dalam bahasa Indonesia, dicari, dicari penggantinya yaitu to. to Oke, okay, silakan Bu Ami ya. Mohon maaf saya ini dulu karena supaya ini jelas. Silakan, Bu. I am retired. I am saya retired. I am retired. So my activity, activity is, like is, like, this. is like this. Silakan, Bu. Today's of months in the second week I have yes. activity for cop Koperasi, yeah. I, i work for kita juga, I work for, operation. I work for I work I work for I work yeah? I work I work in I work I work in operation. I work in operation. I perlu in activity in I work I work in I work in cooperation. I work in i have jumat barokah in okay. my in we win our masjid, masjid. Okay. okay good three days in the week. i yes. care of my garden all right but sometimes i give i give guidance to kelompok wanita tani all right good. the complex atau sekitar gimana? In, in my area gitu, in my oh, neighborhood saja gitu boleh. In my neighborhood. in my, in my area. area atau neighborhood. Neighbor? Neighborhood. Neighborhood. Oh, neighborhood itu iya. artinya lingkungan sekitar. Uh, lingkungan sekitar maksudnya tak tetangga gitu. Tempat kita tinggal itu kan namanya uh, ini neighborhood. Lalu kan hmm, I, uh, I and I work and I will and I will work. Some and I will work some activity uh, in my kantor lama. Gimana ya. My old, <laughs> my old, my old office, office my, my old office, office. Right. my old uh, office. If if uh, if they are, Meminta If ya. <laughs> Kalau di, diminta if if I are, if I am if kalau uh, saya diminta if, dimin, if I uh, am asked I, I am asked ya. Yeah. Okay. Atau That's, if someone if someone ask ask me. If someone ask if, if someone ask me, if someone ask me. Oke, ask ask me. Someone ask. Me. Silakan <coughs> Bu, lanjut, silakan. I is ini. Enough. Okay, enough. So uh, even though you are retired, even though Bu Emi is retired, she has a lot of things to, to do. Dia punya banyak kegiatan yang dilakukan. Gitu. Jadi spiritnya itu tetap ada ya. That's why, that's the one. Ya perhatikan ya. Tadi kenapa kok saya ganti kalimatnya kalau saya diminta saya ganti sama someone asmi. Karena kalau diminta itu berarti bentuk pas, bentuk pasif. Saya oh. makan, saya dimakan. Beda nggak? Uh, uh, uh, iya ya iya, beda. Saya beda. makan, uh. saya dimakan. Nah, untuk uh. yang pelajaran pasif itu nanti akan muncul di kelas inter -intermedia. Uh. Ya, Jadi so, uh, untuk nah, sekarang kita bilang kita apa? belum belum belajar pasif dulu. Karena kalau belajar pasif itu menggunakan ini bu, menggunakan tubing be bentuk T. Iya. Di level ya. ini, di level ya. ini belum ada pasif. Nanti kalau kalian naik level 2, itu nanti akan ada bentuk pasif. Karena untuk untuk mempelajari bentuk pasif kalian itu harus mempelajari tenses dasar. Tenses dasar itu dia dihafalkan dulu. Kenapa? Karena yang namanya bentuk pasif dalam bahasa Inggris itu tergantung tenses, tergantung tensesnya. Jadi kalau tensesnya itu simple present beda, tensesnya present continuous beda. Makanya di dasar apa di kelas dasar ini, di kelas elementer itu belum ada dulu. Nanti ya sabar, pasti ada. Ada gilirannya gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang kalimatnya seperti apa Mister? Kalimatnya pak, kalimatnya aktif aja bu. Berarti kalau saya diminta kan berarti seseorang meminta meminta saya gitu aja. Yeah. Jadi kalimatnya itu ah. aktif. Gitu. Oh iya yeah, yeah. nah, iya. Kalimatnya sih. aktif dulu. Nanti kalaupun ini saya bantu tapi yang bila saya belum bisa menerangkan kenapa? Karena memang itu harus kalian harus paham tesis dasar dulu. Ya. Soalnya nanti bentuk pasif itu bentuknya ribet tentunya ribet itu karena kalau kalian saya ajarkan sekarang itu sangat-sangat prematur gitu ya kayaknya kalau masih terlalu dini nanti-nanti pasti akan ada waktunya oke, okay. Some, if someone ask me, uh, kalau ada orang meminta yeah, pengen, if someone saya, ask me oke, okay. okay. nah, oke, okay. now let's move on to the next question ya, yeah. oke okay. uh, the question is very specific ya, yeah? uh, Pak, Gun uh, Pak Gunadi, halo halo ya What did you do today? What did you do today? Apa yang bapak lakukan hari ini? Silakan pak. Kalau uh, tadi kan bapak menjelaskan aktivitas yang ini ya, yang sehari-hari ya. Kemudian hmm. kalau aktivitas hari ini apa? Bagaimana pak? Today do, I do, today I, today I go to the office. Uh, hmm. Pak. Uh, bagian, remember pak? Bertemu dengan teman. Oke, okay. hmm. remember. Ini kegiatan yang But, sudah kita kita lakukan it, it Ayo. means Ayo. use past past tense gunakan pop to be bentuk kedua atau to be bentuk kedua kedua saya contohkan ya menjawab pertanyaan kali ini today what did you do kalau ada yang boleh yang nanya today what did you do today I woke up at 4 a.m saya bangun jam empat empat pagi then I went to bla bla bla gitu. silakan pak coba pak gunadi hmm. Saya ulang lagi ya. What did you do today? Today I woke up uh, at four uh, o'clock and then I uh, went to masjid, masjid five o'clock. Okay, I I work I work to Yeah, I, I, I went. Yes. I went to office at seven uh, o'clock. Alright. Good. Uh, by car. Right. And. Sampai kantor and. I arrived? I arrived. Uh, at up uh, at right. And And I arrived. At. Halpas, halpas, halpas. X, hal X, uh, okay. and then I meet to my friend for discuss, uh for discuss, for uh, discuss. tentang, tentang. About. Uh, about. Eh. Uh, for discuss. Tentang. About about a pot coffee about, uh, about uh, membangun kebun induk itu apa membangun Oke. Okay. dulu Pak, Bapak membangun ini Pak. Ada ini, ada bayangan kira-kira membangun itu bahasa Inggrisnya about, apa? About uh, apot, membangun, membangunnya itu dalam konteks apa Pak? Membangun bangunan konkret atau membangun membangun usaha atau misalkan mengembangkan membangun usaha membangun me me me mengembangkan membangun oh, teguna bilangnya berarti bilangnya bukan ini berarti improving atau improving growing, growing boleh improving and growing and growing, uh, growing coffee plant, plantation. Plantation. Plantation. plantation plantation plantation itu artinya For coffee, okay. coffee For plantation robusta. gitu aja boleh pak, coffee, coffee plant, plantation, yeah. plantation. plantation, coffee plantation. Okay. Uh, rencananya gitu, plan. Oke, okay. uh, okay. situ dulu ya pak ya, situ dulu ya. nanti ya. Oke, okay. perhatikan teman-teman ya. Tadi ada per, uh, ada perkataan unik dari pak ini yang perlu saya singgung karena dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Pertama, tadi ada kata dis. Discuss artinya apa disebutnya? Mem membahas, mendiskusikan. Ya, mendiskusikan. Nah, perhatikan teman-teman ya. I discuss. Ini kita pakai simbol present ya. Contohnya di saya. I discuss. discuss. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, ini saya kasih contoh bahasa Indonesia ya. Saya, mohon maaf. Saya membahas tentang... Kata, kata saya membahas tentang politik akan kayak gini ya, saya membahas tentang politik perhatikan, ada kata membahas kalau dalam bahasa Indonesia boleh nggak membahas tentang? boleh nggak kalimat seperti ini? boleh boleh. boleh. boleh. dalam bahasa Indonesia memang boleh tapi dalam bahasa Inggris itu tidak tidak boleh jadi kalau sudah pakai discuss, itu langsung gitu, gini aja I discuss politik politic. Jadi tidak perlu pakai pakai about ya. Kalau oh. sudah pakai discuss itu tidak perlu pakai a, about. Remember ya. Ini kesalahan dasar orang in Indonesia, bukan dalam level sehari-hari tapi juga dalam level perkuliahan. Biasanya seorang dosen tuh membukanya gini atau seorang pemateri itu bukanya gini. Today I will discuss about bla bla bla. Itu salah. Karena kalau pakai discuss itu tidak perlu pakai a, about about. About apa? Tentang. Tentang, perlu. Kecuali kalau ngomongnya kayak gini. Today I talk about. Boleh baru. Talk about, ya teman-teman ya. Talk about itu adalah sinonim dari this discuss. Discuss artinya apa? Mendiskusikan atau membahas membahas atau mendiskusikan talk about itu artinya bukan ngomong tentang itu bukan artinya adalah membah membahas juga mendiskusikan juga jadi kalau sudah pakai discuss tidak perlu pakai about But, tapi kalau pakai talk baru boleh about karena ini pasang pasangan jadi kalau ini artinya mendiskusikan jadi kalau kalian ingin menerjemahkan mendiskusikan gitu ya Pakainya top, maka ini gabung-gabungannya. Kalau top aja artinya apa? Kalau top aja, nggak ada about Berbicara. Berbicara. Berbicara. Tapi kalau top about artinya apa? Mem Entang. Membahas. Mendiskusikan. Mendiskusikan atau membahas. Coba ya. ya. Berarti kalau tadi gini. Uh, we talk. Ya, sorry gini. We discuss about robusta We discuss about probusta, uh, Kopi. Plantation, gitu ya. Robusta, kopi plantation, gitu ya. Berarti hmm. bapak pakainya discuss about apa talk about? Talk about. Talk, talk, about. About. Oh, ya, talk jadi, about. kalau pakai bapak pengen pakai about, itu ya pakainya talk. Jadi jangan hmm. pakai dis oh. discuss. Nah, ini kesalahan yang bukan hanya terjadi dalam level level ini, level sehari-hari, tapi pun tapi juga dalam level akad akademik. Banyak mahasiswa mahasiswa saya itu yang kalau presentasi itu ngomongnya kayak gini, I discuss about itu salah, harusnya I talk, I talk about. Atau kalau mau pakai discuss, tidak perlu pakai about. Nah, Oke. Okay. Berarti kalau bentuknya pas bagaimana ya? Ya discuss gini aja. Berubah discuss. pakai stop. bentuk dua, nah, pakai id. Karena discuss itu masuknya apa? Regu. Reguler, kalau reguler berarti yang kita nggak perlu repot ya, tinggal pakai okay. top pun juga sama, dia adalah reguler juga. Okay. Bisa dipahami, Pak Gunadi. Oke. Nah, Good. Pak Gunadi, uh, tadi sudah bagus, Bapak. Cuma Bapak itu uh, ini ya, apa? kosakata kata kerjanya itu berputar-putar di situ. Jadi kayak I went, I, I ini, artinya tadi kalau misalkan I did, Nah, jadi, boleh kayak gini: saya mengerjakan tugas saya, berarti bagaimana? I, I, I did mengerjakan itu bahasa Inggrisnya apa sih? I did, salah satunya apa Do. Do Do, nah, do kan mengerjakan, dua, dua, dua, dua, dua, dua, saya, dua, I did dua, dua, dua, my dua, dua, saya mengerjakan tugas-tugas saya, atau pekerjaan-pekerjaan saya, full. I did my, my works. I did my job, boleh? Artinya saya menger, mengerjakan. Oke, okay, so far nggak apa-apa aku nanti. Ya, ingat ya, nanti setiap kelas, mulai dari sekarang, itu dari awal kita kita buka dengan speaking dulu. Yeah. Karena tujuan dari kelas ini itu bagaimana membuat bahasa kalian, bahasa Inggris kalian tuh aktif. Okay. Jadi bukan cuma pasif. Kalau pasif kan berarti kita bisa dengar, bisa baca tapi nggak bisa, enggak bisa dengar, bisa baca tapi nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa membalas. Nah, ini tugasnya seperti itu. Makanya, dan juga kenapa kok saya tidak dari awal seperti ini? Karena kemarin itu masih, masih basic. Jadi, kalau saya kalian salah, saya harus menjelaskannya secara, secara utuh. Nah, karena kemarin dasarnya sudah dapat gitu ya. Maka nanti, kalau saya ini ya kayak penggunaan top 2 kayak gini, kan saya tinggal nyinggung aja. Jadi, nggak perlu menjelaskan secara secara ini gitu ya. oke okay, sekarang Bu Emy silakan Bu uh, same question what yeah. did you do did you do today uh, today I got up at 4 yeah at 4 o'clock yes. and then and then I went to mosque you at mosque mosque, mosque. mosque. I went to Gak mosque. Apa -apa, <laughs> I'm sorry. This why is running. Enggak ya. apa-apa. I, I went to mosque at 4:00. 4 Four okay. subuh. Pray. Subuh prayer. Yeah. Okay, prayer, Bu. Prayer. Prayer. Oh. Prayer. Prayer. Yeah. At half of 5, I watch Zoom about NBO. It's yes. mean ngaji bareng online. Oke, okay, good, ya, yeah, yeah. At half was seven until nine o'clock, uh, until nine o'clock, I I I'm sorry, I took care of my garden. Alright, good, that's good. And then duha, okay, duha, prayer. Okay, prayer, prayer, prayer, Oke, nggak apa-apa <laughs> okay, bu. Go bu, Kalau speaking itu okay. yang penting ngomong terus bu, nanti saya akan ini after that i work uh, after that i work uh, Pekerjaan rumah I I rumah. did my I did my chores I oh. did my chores oh mm. after that choice. Maksud saya gini miss after that sampai sorenya gitu oh. ya sampai gitu. ya berarti until until huh? afternoon nah, until uh. afternoon uh. Um, hmm. "I'm artinya apa? sampai, sampai. afternoon. Hmm. ayo, ayo. I, I work my I, work at... I, did. I did I my my chores. Chores itu artinya pekerjaan, pekerjaan I, oh. rumah. Chores. Oh. oh. Chorse. I did my chores. Okay. Thank you. Oke, okay, good ya. Oke, okay, perhatikan teman-teman ya. Tadi bagus uh, Bu Emi uh, Bu sudah bagus. Cuma ya tadi uh, apa ada beberapa yang kesannya itu kayak Indonesia. <laughs> Jadi kita lagi ya bahasa bahasa. Nah ini karena kalian sudah di sini ya. Karena kalian sudah di sini nggak apa-apa salah. Cuma saya tugas saya adalah bagaimana cara merubah pandangan kalian tentang bahasa Inggris. Nah yeah. perhatikan ya. Tadi ibu itu menggunakan kata word word kayak gini ya. Saya sudah sudah ini ya sudah sudah sempat singgung kemarin ya. Kalau hmm. work itu ada tendensi kita itu dibah, dibayar. Di yeah. <laughs> Kalau mengerjakan rumah tangga itu kira-kira dibayar nggak? Enggak. <laughs> kan? Makanya ini, did, saya did. sarankan menggunakan did. I, did ah, my, I did my I did, I did my chores. chores. Nah, I did saya my. melakukan pekerjaan hmm. rumah tangga saya. Nah, chores sekali lagi chores itu pekerjaan rumah tangga dan juga tidak selalu identik dengan perempuan. Laki-laki pun juga boleh chores. Misalkan nyuci mobil atau apa itu boleh chores. Artinya pekerjaan rumah, rumah tangga, nyuci piring, nyuci karpet, apa bersihin genteng dan sebagainya itu adalah chores. Oke, bagus ya bu. Oke sudah bagus. Ibu ininya nanti akan saya diskusikan di akhir. Saya akan saya review. Bu Hajar halo bu. Yes, oke, okay. jangan ini Bu ya, santai aja Bu ya, ngomong aja Bu, nanti kalau salah saya akan benarkan, tempat ini halal kok untuk salah, enggak ada <laughs> dosanya. Oke, <laughs> oke okay. okay, Ibu, uh, what, what did you do, what did you do today? Oke, okay. uh, today from 8 to 2 p.m. Yes. Uh, I am on campus and I was, have, I was. I was I was uh, on campus and have discussed uh, with students to uh, determine idea for yes. participating uh, participation in the national PKM competition. Participating. Uh, participating. Okay. Uh, okay. Okay. Uh, I repeat, sir. Yes. Uh, I on campus. I was. Was. Uh, I was. I was, was camp. I was on campus and have discussed with student uh, to determine idea for participation uh, in the national PKM competition oh. at four uh, for uh, 2 6 pm. Uh, kalau mengantar sir, I I I I I, I ini I, I, I, syarat, I syarat ya apa? Uh, sebentar. Kan. Uh, saya kok agak kan, nge-blank. I pick her, pick up my eh uh, kan singkat. Uh, Siapa kalau barang ya? Maksudnya yeah. saya undang, saya mengantar Fatan les sempoa. Oh, oke okay. sebentar, sebentar ya. Oke, okay, move on dulu aja, move on dulu. move okay. on dulu aja. I blah blah blah in abacus lesson uh, for Fatan. Now uh, now while learning English uh, while cooking for dinner. Oke okay, ya. That's all. Oke, okay, eh uh, I take, Bu, ya. Jadi, kalau mengantar oh, padanya I, I take. I take, fatan, for, semua uh, sempua, sempua, ya, sempua. Oke, okay, okay. berarti bukan I take, tapi apa? I, I took. I took fatan. Karena oh, okay. sudah, sudah terjadi, kan? I take itu. Yeah. Nah, karena pertama, kalau ini kan berarti I took. I, sorry. Lupa. I took. I took okay. fatan. Oke, okay, coba diulang lagi, Bu. Dari yang mengantar tadi, Bu. I took. Uh, I took, jadi, at uh, at 4 to 6 PM, yes. I took Fatan uh, uh, in uh, SEMPOA class eh, Sampoal lesson Sampoal course, Oke, gitu Oke, ya, course oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, lanjut, lanjut, uh, lanjut oke, Uh, while cooking for dinner <laughs> Yes, oh I see oh, So when, while I am learning English I, yes. I am cooking a, a Cooking at dinner Oke, okay, okay. good Di sana sudah jam 8 kan, Bu, ya? Uh, 8.59 <laughs> Berarti kok masih masak gitu loh, maksudnya <laughs> uh, Soalnya kan kami tinggal berdua sir. Oh, I see I see, I, see. Malam, oh I see, I see malam Oh, I see, I see Oke oke akhirat ya. So, biasanya kan ini ya, maksudnya masaknya itu madrif. Soalnya ibu kan di Makassar ya, berarti kan waktunya iya. agak macet. Oke oke oke, good ya. Jadi seperti itu ya. Oke okay, good. Nah tadi uh, sebentar ya, Minggu kata mengantar tadi. Maaf saya ngebleng tadi. Okay. Tuk itu artinya menga mengantar. Kata pertamanya, ini kan verb dua ya. Verb tamanya itu adalah take. Berarti kan? enggak take dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? kalau di Indonesia kan mengah, okay. mengambil. Mengambil. Tapi dalam bahasa Inggris take itu juga bisa diartikan mengan mengantar. Nah kalau untuk mengantar orang ya, atau mengantar orang itu pakainya take. Tapi kalau mengantar barang kirimnya pakainya daily, deliver. Deliver. Kira-kira kalau I deliver my my son, gitu, saya mengantar anak saya pakainya deliver, boleh atau benar? Boleh atau salah? Kalau kayaknya barang ya. Nah, kalau ibu pakai deliver berarti anak ibu itu ibu masukkan kardus, ibu <laughs> <laughs> pakai ini, pakai paketan gitu ya. Jadi deliver itu bah barang, ya. kalau tek itu adalah orang. Oke. Okay. Ya, makanya, jadi kalau kalian, jadi begini, makanya begini ya. Saya sering bilang ke teman-teman juga okay. sampai level akademik juga bahwa yang namanya bahasa Inggris itu. Uh, kalau kalian ingin cepat belajarnya, itu jangan di, apa jangan mengambil perspektif orang Indo Indonesia, jangan. Jadi sebisa mungkin ini kalian apa perspektif kalian tuh kayak bule gitu aja. Jadi jangan mencari, jangan mencari padanan. Kalau kalian mencari padanan, itu justru akan memperlambat memperlambat kalian. I, I take itu artinya me, mengantar. I take. I take, I take, take itu memang artinya mengambil tapi kalau dalam bahasa Inggris boleh diartikan menga, nah, Itu Kesalahannya biasanya ada bilang I deliver my my kids tuh bla bla bla ya. Berarti kalau deliver ya berarti anaknya itu dipaketin, bukan bukan di nah, Kalau menjemput apa kira kira? Pick up, pick, up, pick, I pick up my. My daughter, saya menjemput anak perempuan saya. I pick up. Nah, berarti kalau bentuk keduanya pick, pick up. Ada, ada dehnya di belakang ya. Jadi mirip bahasa, mirip bahasa ini apa mirip bahasa Arab. Ya, pick, ada -nya di belakang. I pick up. <tuh> Oke, okay. uh, ibu tadi, uh, kemudian tadi ada on, in, on, at. Tadi sebenarnya salah. Harusnya pakai at ya. At, at campus gitu. at my kampus, jadi bukan on nanti akan saya jelaskan nggak apa-apa karena ini memang belum saya jelaskan soalnya kalau menjelaskan in on at itu butuh satu pertemuan sendiri karena dia record karena at itu in on at itu ketiga-tiganya artinya adalah di artinya di semua dalam-dalam semua jadi bisa diartikan di bisa diartikan dalam Nah, terus kapan pakai in kapan pakai on kapan pakai at itu ada konteksnya nanti akan saya jelaskan di nggak uh, tahu nanti teman-teman berapa yang jelas setelah ini setelah apa setelah uh, setelah progress test yang jelas oke okay, uh, nah seperti itu itu sudah bagus oke okay. nah tadi sudah semua ya pak gunadi sudah oh, bu emi belum ya udah sudah ya sudah juga ya okay. kok saya jadi lupa ya oke okay, teman-teman ya oke okay, perhatikan uh, dalam bahasa inggris nah ini adalah sekali lagi kalau what do you do itu menekankan apa? menekankan tentang apa? ya rutinitas kita, rutinitas kita atau kes, eh, kebiasaan kita. Karena ini tenses apa? simple, pre, simple present. Simple present, simple present itu menekankan rutinitas, fakta dan juga dan juga eh, kebiasaan, fakta sekarang. Makanya ada kalimat seperti ini misalnya. Apa? Jokowi is our Allah our presiden. presiden. Kenapa kok pakai is? Ya karena fakta seka, sekarang sampai ya. sekarang kenyataannya Jokowi itu masih presiden presiden kita. Kalau ini pakai us, Jokowi us our presiden. Presiden. berarti sekarang nah, sudah jadi sudah presiden sudah lagi. Berarti lagi. Lagi. sudah ganti, sudah ganti. Mungkin siapa gitu ya nggak nggak tahu ya. Mungkin siapa deh terus <laughs> yang jelas bukan sudah bukan lagi gitu ya. mungkin saya atau bagaimana gitu ya But, lanjut ya uh, nah kayak gitu ya nah sekarang tapi kita hari ini adalah bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini nah ini belum saya jelaskan tapi so coba saya tanya ya uh, Pak Gunadi what will you do next week what will you do I will go to I will go to Jakarta okay with uh, my family for uh, taman mini Okay, good. In uh, uh, in the, uh, to, to to taman mini Ke taman, to, ke taman mini. To taman, taman mini. Yeah. To taman mini. Okay, kalau Bu Emi, what will you do next week, Ibu? I I will go to SEI, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran because okay, I want to there. Oh, ya, yeah, I will visit atau I will go to I will visit ya, visit. Uh, kalau go. boleh bu, kalau pergi pakainya go, tapi kalau ibu pengen mengunjungi gitu, pakainya visit boleh. Ini perginya uh, read, uh, merupakan salah satu tugas gitu ya. Jadi oh, I will berarti go. Uh, I will visit aja bu, atau I will. Sebenarnya boleh bu, ter ya yeah. boleh aja pakai go boleh, pakai visit boleh. Oke, okay. uh, kalau Bu Hajar. What will you do next week? Uh, I will come, kalau uh, mendampingi. What is? I will accompany. 16 Accompan, okay. okay. I will accompany uh, 16 students teams in making a PKM proposal for the competition. Oke, okay, PKM ya, yeah. PKM ya, yeah, bu. Iya, yeah, PKM. Uh, uh, does, does that program still exist? eh program kreativitas mahasiswa. Yes, does that program still exists? Apakah program itu masih ada sekarang? Iya. Oke, okay. when I was, you know what? When I was, when I was, oh. when I was student, saat saya masih mahasiswa, I never pay my tuition. Saya itu nggak pernah membayar uh, UKT saya. Saya dulu membayarnya itu pakai pakai beasiswa. Salah satu syarat beasiswanya itu adalah membuat PKM itu. Oh iya, Sir. Uh, saya main apa fakulti? ya yes, good ya. Yeah. Di kampus saya, Iya, yeah, that's why. I, I, uh, karena kalau mahasiswa berprestasi itu kan harus ngumpulin PKM itu ya. Nah, saya I dulu iya, saya betul. jadi saya saya kuliah itu tidak pernah bayar UKT. Bayarnya itu cuma di depan dan di belakang. setengah tengah itu okay. selalu pakai beasiswa gitu ya. Oke, okay, that's good ya. Uh, saya makanya saya tanya, PK, PKM itu ternyata masih ada ya. Oke, okay, oke. Okay. Masih Sir. sekarang <laughs> sudah. Uh. Oke, okay, good ya. Anak ini ya tadi ada kosakata baru, yaitu account, a company Bukan company, a company ya, bukan a company tapi account, a, company. A, company. a company Company itu artinya menemani. Saya menemani, saya menemani adik perempuan saya bertemu dokter. I accompany, I accompany my company my sister to see a doctor, a, doctor. a company, a company. Okay. dari kata company, company itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya ditemani atau didampingi, company itu ini didampingi, jadi kalau company itu kata kerjanya, oke, okay nah tadi sudah benar teman-teman yaitu menggunakan will. nah saya akan jelaskan bagaimana sih sebenarnya penggunaan will dalam bahasa inggris. nah sebelum itu kita review dulu ya. nah tenses teman-teman ya itu yang kalau kalian ingin cepat menghapal, itu boleh menggunakan metode saya ini ya, yaitu yang namanya tenses nanti akan dibagi menjadi empat keluarga besar. ini empat keluarga besar. pertama ada keluarga sim simple, ya. kedua ada keluarga view future ketiga ada keluarga continuous dan pro, progresif yang keempat adalah keluarga per, perfect nah yang saya sudah ajarkan adalah simple yang ini walaupun cuma simple ini ya simple apa simple present dan pas dua-duanya sudah dan juga conti continuous tapi yang present nah continuous yang pas nah yang ini continuous yang pas present Present perfect dan past perfect itu saya ajarkan nanti di level level kedua. Kenapa? Karena ini membutuhkan pemahaman tenses ke keti, verb uh, keti, ketiga dan juga aspek auxiliary. Nah, jadi nanti akan saya ajarkan di di akhir. Nah, ini nanti akan saya ajarkan tapi di akhir, yaitu present perfect. Jadi kalian jangan jangan fokus ke sini. Yang jelas ini. Uh, kalau kalian ingin cepat belajar, itu silahkan menggunakan metode saya ini. Atau kalau kalian punya metode yang lain ya juga nggak apa-apa. Ya. Jadi karena kita itu kan bahasa itu kan ilmu humaniora ya artinya cara ada banyak cara untuk mempelajarinya. Jadi tidak seperti matematika. Kalau matematika kan biasanya rumusnya cuma satu atau dua. Kalau dalam bahasa Inggris karena itu ilmu bahasa rumusnya itu bisa banyak. Jadi kalau kalian punya metode lain silakan. Yang jelas ada empat keluarga keluarga ini. Nah setiap empat keluarga ini itu mempunyai pertama waktu yang berbeda kemudian emphasis yang ber yang berbeda. Saya sudah jelaskan tadi kalau present itu emphasis-nya adalah rutin, statement atau current, current fact fakta yang se, fakta yang sekarang. Jadi misalkan kalau sekarang itu saya faktanya nggak punya duit ya, I don't have I don't have money. Faktanya karena saya nggak punya, nggak punya duit, I don't have, I don't have money. Nah, sedangkan pas, teman-teman, ini maaf saya lupa nulis ya pas itu untuk apa? untuk sesuatu yang sudah selesai. sudah selesai sudah selesai dan tidak ada hubungannya dengan dengan sekarang. Hmm. maksudnya tidak ada hubungannya dengan sekarang tuh. misalkan gini. I was I was a boy. I was a boy when I saw bla bla bla. misalkan. I was a boy. berarti kenapa kok pakai I was a boy? karena sekarang sudah bukan sudah bukan nah. anak kecil lagi jadi I was a boy I was a boy I was a boy perhatikan kalimat di kolom chat ya I was a boy berarti kan dulu dulu bocah waktu masih anak laki-laki bocah kayaknya dulu sekarang sudah sudah dewasa jadi selesainya itu dengan sempur sempurna nah bahasa kampusnya kayak gitu biasanya diterjemahkan menjadi seperti ini selesai dengan dengan sempurna maksudnya tidak ada hubungannya dengan dengan sekarang jadi misalkan I had I had, uh, I had, I had Avanza artinya apa saya saya ada kalimat ini di halo teman-teman I have Mercedes Saya memiliki Avanza. Avanza. Ini mobil ya, mobil ya. ya. Avanza itu mobil maksudnya. Nah, berarti dia ini masih punya Avanza apa tidak? Tidak. Tidak tidak. Tidak tidak, Tuh kan? Berarti selesai dengan sempur sempurna. Berarti nggak ada hubungannya dengan sekarang. Berarti mobilnya itu udah ganti mungkin atau malah udah punya pesawat terbang gak tahu lah. pokoknya udah ya apa istilahnya itu sudah sudah nggak punya Avanza lagi dulu punyanya du, punyanya dulu sekarang sudah sekarang sudah tidak gitu ya. makanya tadi kegiatan yang sudah selesai itu menggunakan simple simple, pass. simple pass. Oke, gitu ya nah kemudian yang terakhir eh, yang kemarin saya ajarkan itu adalah konti continuous teman-teman ya, continuous itu penekanannya itu ada pro progress okay. dan juga on on ongoing okay. sesuatu yang sedang berlangsung, ongoing itu sedang berlangsung. Jadi misalkan kita, ini, we are, we are learning in English. Kita sekarang sedang belajar bahasa bahasa Inggris. Jadi menggunakan to be kemudian verb verb ing. Verb ing itu adalah modifikasi dari verb verb satu ditambahin so, akhiran in. akhiran i. Dan ingat juga ya teman-teman ya, verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri sendiri. Jadi nggak bisa I watching football gitu enggak boleh. Harusnya I am I am watching football. Jadi tubinya itu harus ada. Jadi, jadi saya sering bilang, vobing ya teman-teman, vobing -teman, itu ibarat orang yang sudah sepuh. Jadi kalau kemana-mana itu kita harus harus bawa harus ini ya, harus bantu gitu. Jadi M itu sebagai pembantunya untuk supaya ini itu bisa berdiri supaya bisa berdiri karena ini tidak bisa berdiri berdiri sendiri nggak bisa ya, sepuluh itu maksudnya sudah sudah tua gitu ya sudah sudah apa sudah sudah sudah rentah gitu ya, kalau bahasa Jawa kayak gitu oke ya ingat ya berarti ini menandakan pro progress nah teman-teman saya hari ini akan mengajarkan prinsip kalian, yaitu future present atau present future, dan juga past, past future, dua-duanya, nah, supaya kalian bisa membedakan. Oke, nah, e, kalau future itu ada banyak nama, ya, ada present future, ada simple future, dan sebagainya. Sekali lagi, saya tidak memper, mempermasalahkan ya, terkait nama itu; saya tidak mempermasalahkan. Yang penting bendanya sama. Karena setiap orang itu belajarnya beda-beda. Uh, dulu kalau kalau Bu Emi Bu belajarnya itu present simple atau simple present, Bu? Simple present. Simple present. Saya dulu belajarnya present simple, Bu. Nah, bukan? <tuh> Makanya nama itu nggak penting yang jelas, bendanya sah, sama. Hmm. Kalau Bu Hajrah, bagaimana? Present simple atau simple present? Karena saya orang lama, Sir, simple present. Simple present, ya. Nggak apa-apa, Bu. Bukan itu bukan orang lama juga, karena... Karena itu cuma nama, ada yang bilangnya present. Present tense gitu ada, ya, kalau Pak Gunadi bagaimana? Dulu? Present tense, present tense bukan. Ya. Ada kan, nah, makanya kalau terkait nama itu, kalian jangan bingung. Itu cuma nama, bendanya itu sama. Gitu ya. Simple future itu ya, ini uh, future present, past, past present ini ya, yaitu hmm. adalah untuk menekankan kejadian yang akan terja, terjadi berarti otomatis belum gila belum dilakukan nah, seperti yang pertanyaan saya tadi ya what do you do next next week, next week. artinya apa apa yang kalian kerjakan minggu minggu, minggu depan, depan next week ya, berarti kan belum belum terjadi masih dalam renca rencana rencana teman-teman ya biasanya uh, apa uh, di simple itu bukan biasanya ya, itu menggunakan apa ini, menggunakan apa tadi ini oh. namanya, will, will. will. artinya akan, akan. jadi menggunakan modal will, will sekali lagi teman-teman, itu bukan kata kerja, itu juga bukan ini, juga bukan kata keterangan, tapi adalah mo modal Nah nanti akan saya jelaskan itu adalah mau mo, modal Modals. modal atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya itu modal modal verb jadi bukan verb tapi modal modal verb kenapa kok disebut modal verb nanti akan saya jelaskan karena dia itu memiliki sifat seperti kata kata kerja nanti akan saya jelaskan dan jelas dia itu bukan bukan kata kerja tapi apa mau mo, modal, modal modal modal atau modal verb boleh nah bentuknya biasanya seperti ini nah ini kalimat non Non-pop Berarti namanya apa? Kalimat, nomi, nomi, Oke okay, saya I'll give you uh, nomi, kelihatan nomi, ya, teman-teman? nomi, -teman nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, ya nomi, mm. okay, nomi, yes. ya. nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, apa nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, nomi, modal modal itu ditempelkan di tengah-tengah antara subjek dan verb. Jadi ada kalimat seperti ini teman-teman. I am a doctor. Artinya apa? Saya dokter. Saya seorang dokter. Dok. Saya seorang dokter. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu tidak perlu pakai kata kata kerja kan? Saya seorang dokter. Ada kata kerjanya nggak? nggak, ada, bahasa Indonesia itu bebas, bahasa paling bolus itu bahasa Indonesia. I am a doctor, I am a, a doctor. doctor. Tapi dalam bahasa Inggris harus ada tuh to, to be. nya karena menggantikan kata kerja yang tidak ada. Tidak ada. I am a doctor, I am a doctor. Kalimat ini disebut kalimat nomi nominal. Nominal. Ya, untuk Bu ini ya Bu aja ya. Kalimat nominal itu Bu kalimat yang tidak memiliki kata kerja dalam bahasa Indonesia. Okay. Jadi ketika di Inggris kan itu apa itu uh, apa menggunakan tuh tubi karena to be. untuk mencari padanan uh, susunan bahasa Inggris namanya kalimat nomi nominal hmm. ya, nominal itu itu kalimat yang pakai okay. tubi itu bahasa Inggrisnya okay. pakai boleh ya intinya dia nggak ada kata kerjanya dalam bahasa Indonesia dan kalau dalam bahasa Inggris pakai tuh pakai okay. itu kalimat nominal. I am a doctor. Nah, teman-teman, kalau dia ketambahan ini, ketambahan modal will, berarti I I will doctor. Um, kalau kayak gini, kira-kira benar atau salah? Jangan langsung I percaya sama be saya. Be. Ah, I will be bagus. I will be. I will be. Kenapa kakek I will be? Karena to be ini tidak boleh, hi, tidak boleh hilang. M berubah menjadi be berubah menjadi P be ketika dia ada ada willnya I will be doctor. karena sekali lagi will itu kata kerja bukan I will, bukan kata kerja tidak. nah kalau saya hapus ini kira-kira ada kata kerjanya nggak tidak ada tidak, tidak ada. ada makanya dalam bahasa Inggris kalimat itu wajib ada subjek dan dan verb kalau Gunter. kayak gini nggak ada verbnya orang ini aja udah nggak ada verb-nya, kan jadi kan pinjem to be kan? Yeah. Masa barang pinjem udah ini? Dilangin juga gitu ya? Enggak, makanya tetap, tetap B. pakai B-nya tetap. Jadi setelah modal ingat ya, to be apapun kalau dia setelah modal, maka menjadi B. Setelah modal itu jadi B. Nanti ada nanti di kelas kelas elementary saya jelaskan alasannya. Kalau saya jelaskan sekarang, terlalu prematur ya terlalu prematur. Nanti kalian pemahamannya itu terlalu rumit. I will be a ada ya, jadi saya adalah saya akan saya, saya akan, saya akan dokter. Ya, dokter atau kalau dalam bahasa Indonesia saya, saya akan jadi menjadi jadi seorang menjadi seorang dokter. dokter jadi sebenarnya b itu tidak bisa diartikan menjadi jadi saya akan dokter gitu boleh kalau dalam bahasa Inggris cuma kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak wajar ya jadi ya, kita ya. menjadi saya akan menjadi dokter, ya, dokter. jadi b itu tidak intinya tidak selalu diartikan menjadi tidak selalu diartikan menjadi oke seperti ini ya I, I will be a doctor sama dengan tubuh yang lain juga misalkan kayak gini she is a student akhirnya dia she is sick artinya apa Dia sa sakit dia sakit nah kalau dia akan sakit she will she will be sick nah, sick pakai pakai cup ya. Six, agak sih beda sama ini ya. Kalau ini kan six. Six. Jadi pakai x ada s-nya dibilang. Six. Six. Coba, kedengeran nggak saya? Six. Six. Nah. Six ada s-nya di belakang. Six. Nah, jadi kayak kayak apa? Kayak kayak kayak bablas gitu ya. Kayak maksudnya kayak lancar gitu. Six. Kalau yang ini itu ada ada koknya nya di belakang. Ada kok matinya, sik sick, nah, sick. Pakai ya, bukan pakai, pakai, pakai atau apa, sick. Nah. Makanya jangan kaget, jangan kalau ada six, ini tuh dia agak agak ke s, artinya belakangnya itu ada s-nya. Six, kalau ini sick, agak kehnya belakang. Ada ada tajwidnya. Jadi bahasa Inggris itu kalau kalian bisa bahasa Arab itu berguna sekali, karena ada banyak nun sukunnya di belakang. she will be sick, ya dia akan akan sakit, sakit. Nah, tidak tidak selalu kan tidak selalu dia akan menjadi sakit itu kan enggak, yeah. enggak, terlalu, enggak selalu gitu yeah. dia akan sakit pun boleh kan? ingat ya jadi to be apapun kalau setelah will, setelah modal itu akan menjadi be yeah. kalau kalimatnya nomi nominal yeah. nah, ini kalimat nominal ya Nah sekarang kita akan belajar kalimat lawan katanya nominal apa verbal verbal, verbal. Nah, itu ya Bu ajarah kalimat kalau tadi nominal itu tidak ada kata kerjanya dalam bahasa indonesia kalau kalimat ada kata kerjanya disebut kalimat verbal verbal dari kata verb apa itu verb kemarin kata kerja kata kerja nah, jadi verbal itu bukan dari kata mana gitu verbal itu bukan oh verbal itu berarti diucapkan gitu kan verbal gitu ya Enggak, verbal itu dari kata verb. Jadi beda sama verbal, verbal ini. Misalkan ada verbal learning atau apa itu, enggak. Verbal itu, kalau yang di situ artinya ucapan. Tapi kalau yang ini artinya adalah berasal dari kata kata kerja. Nah, ada kalimat seperti ini teman-teman. I, begini aja deh. They go to, to work. Artinya apa? Nah, mereka pergi, mereka pergi, pergi kerja bekerja. pergi kerja atau pergi bekerja boleh, nah berarti kalau mereka akan bekerja, pergi bekerja they will, they will, they will go, go to go to work nah, they will go to work ingat, letak dari to be, letak, sorry, letak dari modal khususnya will, itu di tengah-tengah antara subjek dan dan per. Kalau kalau tidak ada verb berarti subject dan to dan to nanti dengan B well, Oh, letak-letaknya di sini? Oke okay, ya. Kemudian she misalkan she it's uh, uh, she eats uh, misalkan Tompet. she eh uh, complete. Eh gini, uh, gini, she eats she good uh, tonight. Dia akan makan seafood ya makanan laut malam malam ini. Kenapa kok ini ya ya intinya kenapa kok pakai es Ada yang tahu kenapa pakai S? Subject is. Perhatikan ya. She, it, she ya, kalau bentuknya simple present ya maka ditambah S, s atau es, s. s. She watches, she works, she goes. She she she jumps, she runs, pokoknya ada ada s-nya. Nah, berarti kalau dia akan makan seafood malam ini. She will, she will she will eat seafood tonight. Seafood tonight. Ah, so she will eat seafood tonight. So, perhatikan ya. She will eat seafood tonight. Oke. Okay. Ada kata will di sini teman-teman. Nah, s-nya ke mana? Karena sudah ada will. Nah bagus, karena sudah ada will ya, kalau dia bentuknya kalimat verbal, maka bentuknya itu balik lagi ke bentuk semula. Nah, balik lagi. Nanti kalau sudah kalian level elemen apa intermediate, saya akan jelaskan alasannya s-nya hilang itu kenapa. Jadi saya akan jelaskan inti dari semua ini <laughs> kenapa. Tapi yang jelas kalau saya jelaskan sekarang itu agak prematur, agak prematur. Nanti nanti pemahaman kalian terlalu terlalu rumit ya makanya saya jelaskan nanti di kelas intermediate. she will eat seafood tonight berarti uh, ini ini sore gitu ya misalkan saya sore gitu ya kemudian dia bilang dia akan makan seafood malam malam ini hmm. boleh yang jelas belum, terja, belum hmm, terjadi belum terjadi tapi akan terjadi belum terjadi tapi akan ter, akan terjadi Perhatikan gini ya, bagus. Nah ini teman-teman adalah bentuk kalimat verbal dan nominal dari future simple future atau past, maaf oh, sorry, present view, present future. Intinya kegiatan yang akan dilakukan, yang akan dilakukan, akan dilakukan, eh akan dilakukan saat ini. Kemudian teman-teman, kalau hendak membuat kalimat ini negatif, perhatikan, they go to work dibuat kalimat negatif bagaimana? They go to work bukan yang bawah, yang depan nih. They go to work. Dun. Uh -huh. They, they, they don't, don't, don't, don't. Bagus. They don't don't, go. Don't. go to work. Go to work. Okay. Kenapa pakai don? Ya karena ini kalimat they. per kalimat verbal. Kalimat verbal itu bukan they not go, tidak. They don't. They don't go. They don't go ya. Don't singkatan dari apa? Do? you not, not. oke okay, good nah kalau ini teman-teman eh ini dulu ini dulu yang it it's ini she? she she doesn't tidak sen tidak sen she doesn't nah she doesn't eat she doesn't eat si photo good night good ya perhatikan ya kalau ada kata kerja itu verbal maka pakai don atau da, doesn't das. kalau dia simple past pakainya di did Nah, kalau ini bentuknya bagaimana dong? Kalau ini nah. jadi kalau pakai modal itu tinggal ditambahin not di belakang not. modalnya. She will not. She will Kemudian not. she she, will not. she, will, she will, not not. Juga. will not. Simple ya, it's very simple. Nah. Kemudian yang kalimat ini I am I am I am, I am not negatifnya. Bentuk ini bagaimana? I will I be not, I will not, I will okay. be. Is not, I will not, I will not, I will di I will not, I will di I will not, nya itu tinggal I nempel di not, I not, I will be not, ya, I, will, I will be not, I I will not, I will not, Bu. not, nya itu di sini, Bu. Di sebelum modalnya, Bu. Apa, apa setelah not, Modalnya, Bu. modalnya kan will ya. Berarti I will not fisik gitu aja Bu. Karena nanti, teman-teman, ketika ini, will not itu boleh disingkat dengan one. One, one itu singkatan dari will will yeah. not. Nah, kalau not-nya ditaruh di setelah B, nanti yang nggak bisa ini, Bu. Nggak bisa, bisa jadi tahu. one. Nah, karena ini uh, singkatannya itu one. Sir, ini yeah. kalau misalkan I will not be a doctor. Itu, I will not a doctor. Tetap harus pakai to be, be ya Meskipun harus pakai be, no. harus oh. bu karena tadi rumus nah, dasarnya so. bu yang fardu-fardu nah, Fardu ain ikan, tadi. Ikan. Okay, nah, okay. Kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib, wajib ada subjek, wajib ada subjek okay. kan? dan Kalau tidak ada verb-nya, maka ganti dengan oh, tuh, to, be. to be yang okay. jelas dia itu predikat. Okay. Tuh ada soalnya, kenapa orang Indonesia sering salah? Karena kita itu bahasa kita itu loh luas karena kita yang namanya kalimat itu tidak harus ada kata kata kerjanya kalimat bahasa indonesia itu kayak gitu saya saya lapar saya lapar saya ini itu kan enggak ada kata kerjanya toh saya lapar saya marah saya saya sedih itu kan nggak ada kata kerjanya <tuh> bisa bisa menjawab bu aja bisa bisa gitu ya jadi perhatikan ya jadi will not itu disingkat jadi one one Oke, okay, berarti ini sama ya? They will not go to work. Disingkat bagaimana? They won't. They, won. They won They won. won't. Bukan won, pak. Won. Won. Won, won. won. won. The one. Go to work. She won't. It. Won. Singkat. Singkat. Nah, ini ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita buat kalimat tanya. Nah, kalau akankah, akankah kamu kerja? Akankah kamu kerja? Berarti bagaimana? Will, will, willnya the, tinggal. Will, will nah, willnya itu tinggal geser ke, geser depan. Will they, go to, work? Work usah pakai the. Usah pakai the. Will go to work Will, they, will to they go to work? Gak usah pakai the. Will, they go? will go they go to work? will so, they go, to work? Jadi kalau kalimatannya itu tinggal will taruh ke depan. Kalau dia ketambahan 5W1H, maka 5 w 1 h itu ada sebelum will Jadi misalkan, when will they, they go to work? Artinya apa? Kapan oh. dia akan pergi. Nah, dia kapan akan mereka akan. akan pergi ke kerja. Ya. Jadi kalau ada 5W1H, itu, itu paling depan. Sebelum modal, sebelum modalnya ini ya, jadi sama ini juga. Kalau misalkan ini dibuat kalimat tanya, "Akankah dia menjadi dokter?" Itu bagaimana? Will he, be, will, will be a doctor? Will he ya? misalkan ini, be will will a be a doctor? Will he be the doctor? Akankah dia menjadi dokter? Will he be? Will Ya. mungkin uh, uh, nanya gitu ya. Uh, akankah dia ini, akankah dia apa? Akankah dia jadi apa? Will he be blah, blah, blah. Ini dia, teman -teman, ya, okay. teman-teman ya. Oke, good Will he be Ingat kenapa oh, ada be-nya? Karena karena tidak ada kata kerjanya. Ah pakai be Jadi, untuk kalimat itu pakainya be. Nanti akan saya jelaskan di kelas intermediate yang jelas be itu enggak boleh nggak boleh hilang jadi will he adapter itu salah mungkin kalau kalian ngomong sama bule bulenya paham tapi bahasa itu adalah bahasa inggris namanya broken broken english bahasa inggris yang yang salah tak mereka nangkep memang mereka nangkep cuma susunannya itu sah salah susunannya salah namanya itu broken broken english bahasa inggris yang sah yang salah Kayak gini ya oke nah ada pertanyaan, Sofar teman-teman. Jadi kalau yang di bawah ini, Sir Will she will see be sick? Ya, will, will she be see, be sick? will she be sick? Akankah dia sakit? Will will she be? Will be sick. She be sick? Nah ini orang Indonesia itu kadang lupa b ya. Orang Indonesia itu kadang hmm. lupa b. Bukan karena alasan, karena bahasa Indonesia sekali lagi yang namanya predikat kata kerja itu kadang sering-sering hilang dalam kalimat makanya kita itu kalau kalian sering salah nya tidak sering disebutkan itu saya bisa memahami nah, karena memang bahasa Indonesia itu tidak tidak ada makanya sekali lagi back to my my first uh, my first uh, lesson to you kalau kalian ingin cepat belajar bahasa Inggrisnya jangan menggunakan perspektif orang Indo Indonesia, Indonesia. Nanti yang muncul kalau kalian menggunakan perspektif Perancis yang muncul adalah bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia yang di yang diinggriskan. Nanti yang muncul kayak itu A little little, gitu, dikit-dikit gitu, little little. <laughs> itu kan bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia yang di yang diinggriskan. Ah, Oke, okay, good ya. Seperti ini ya. Ingat ini bentuk kalimat nominalnya. Yang jelas jangan lupa pakai b. B, b. ini menggantikan to be karena setelah modal itu tubuhnya berubah menjadi ini. Nanti akan saya jelaskan di, di apa di ini, apa di di kelas intermediate. Soalnya kalau saya jelaskan sekarang nanti susunan-susunan kalian berubah. Jadi pola pemahaman kalian mungkin akan terganggu karena ini masuknya nanti ke bentuk kata kerja. Nah, ini kalimat apa? per verbal Nah, sekali lagi kalimat verbal dan nominal itu wajib di diperhatikan susunannya karena akan sering muncul nanti dalam tenses yang paling rumit pun patokannya ini, verbal dan no, dan nominal hmm. gitu ya. oke, okay. so far any question? sebelum saya on ke topik yang agak lebih dalam nah ini apa teman-teman namanya tensesnya namanya apa? simple view simple feature, feature, feature. Simple. feature. Simple. feature tense teman-teman ya kemudian nah, ini adalah simple future tech. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang ya, menjelaskan tentang uh, lawan kalau simple future tense itu kan dia akannya itu sekarang ya akannya itu sekarang maksudnya setelah ini saya akan mandi ya. habis ngajar ini saya akan mandi karena biasanya kalau saya mau tidur itu mandi dulu saya akan ma akan mandi ya. jadi akannya itu sekarang. Nah, tapi teman-teman, kalau akannya itu kemarin, jadi misalkan gini ya, akan hmm. tapi kemarin, misalkan gini, saya akan pergi ke rumahmu, tapi hujan, hujan lebat. Perhatikan ya, ada kata akan, ada kata akan. Tapi akan yang di sini beda nggak sama akan yang ini? Akan beda. Yang ini beda. Kalau akan yang di sini, teman-teman, yang di sini itu akannya itu sekarang. Artinya dikerjakan. Akan dikerjakan saat ini juga. Tapi iya. kalau yang ini akannya yang akan dikerjakan kemarin. Sudah berlalu. Jadi, lalu. Jadi akan juga, tapi kemar, kemarin. Nah, yang ini, teman-teman, namanya adalah pas past future. Past future. Jadi masa lalu tapi yang kemarin gitu loh agak susah menjelaskannya di bahasa indonesia karena nanti bahasanya agak aneh yang jelas akan tapi di masa di masa lalu akan tapi di masa lalu nah kalau tadi teman-teman ini kan pakainya pakainya apa will ya pakainya will kan ya pakainya will uh, i'm sorry mr lupa tadi nanya masih dari present present nya ini ya yeah. dulu waktu smb sma itu ya, To be going to ya, to be go... jadi nanti, will ini kan pengganti. Ya, to be nanti be nanti akan saya jelaskan bu, yang going going itu oh, nanti ya? akan saya jelaskan. Selain ya, setelah ini ya, setelah ya. Ini. ya. Setelah ini saya akan alih ke situ nanti. Nanti karena ada, ada ini, ada apa? Ada, ada alasan kenapa pakai will, kenapa pakai going? Itu ada alasan alasannya. Ya. Kalau ya. kemarin mungkin cuma akan itu will bisa pakai going. Ya. Nanti saya akan menjelaskan alasannya kenapa. Ya. Oke, saya akan ke rumahmu tapi hujan. Berarti akan tapi di masalah masa lalu nah kalau kayak gini teman-teman ya itu pakainya gini bukan bill tapi apa would would I would go to your house, house. Eh, sebentar ya maaf kayaknya ada ini ada apa? ada apa ya Ini bapaknya keluar ya? Kayaknya ya, katanya tadi ada apa? tuh Sebentar ke, sebentar oh. kan udah excuse tadi, yeah. tapi buru-buru kayak uh, ini. Belajarnya sampai jam berapa sih, Bu? Biasanya dua jam, jam 2 jam, dua jam kita biasa. Oh, seharusnya seharusnya kan 9.30 tiga waktu Indonesia Barat, tapi uh -uh. biasa lebih, biasa lebih. Kadang-kadang kami sampai jam 10 Oh, artinya jam sepuluh di sana, jam sebelas di sini ya, Bu? Iya, iya be patient tidak <laughs> enggak, enggak pernah yang enggak pernah yang pas waktu selalu lebih gitu Oke okay. si ini kemana ya anak kita siapa Bu iya yang tak ya, ya yang satu lagi si, Ra. Ra, siapa namanya lupa saya Ya, itu ke mana dia enggak kemarin dia, tes kemarin enggak, dia sakit katanya ya, ya. dari terus ke, rahana, rahana, rahana, rahana Rahana Rahana Rahana Rahana mana dia enggak hari ini juga nggak datang ya oh. tapi Pak Gunadi bisa kan kontak dia hari kemarin Pak Gunadi oh. yang kontak ya Iya ya. Kasihan dia ada dua, dua kali nggak masuk hmm. Di pertemuan awal, Pak Ibu, eh, ada videonya nggak? Bapak Ibu, uh, yang pertemuan awal ada. Saya Bu, juga ada. Penasaran yang lengkap itu ya? Dapat. Kenapa, Pak? Keren, jadi dapet. Ajar aja, gue belum jadi dapat yang lengkap. Iya, saya belum <tuh> <tuh> dapat. Gimana? Iya, uh, kemarin enggak jadi dikasih. Kemarin uh, belum ada, Bu. Uh, biar nanti aja saya kirim ya. Ya. kita udah lengkap ya Pak Gunadi ya yang ada nanti saya saya kirimnya Bu ya yang kasih Bu saya juga pertemuan pertama saya juga nggak ikut iya adik saya lagi dirawat waktu itu soalnya nggak dirasa lagi Bu pasti beberapa pertemuan ujian kan Ya, yeah. karena kita masih junior. <laughs> junior tapi udah lancar ibu ini. Udah udah lupa suka <laughs> <lupa>, ya bu. <laughs> iya bu, Memang saya, saya hancurnya ini, ini. Karanya, hmm. karena saya <laughs> ini anakku ikut ikut kurs yang basic, hmm. ya, sermati juga, uh, se juga yang ngajar. Terus saya lihat kayaknya menarik, maksudnya uh, diajarnya pelan-pelan, terus ditanya-tanya. Kayaknya uh, saya mau belajar juga deh kembali, Bu, <laughs> karena hmm. lihat anakku belajar kan. Nah, kalau saya hancurnya gara-gara turis ini, karena turis tuh amburadul aja kita, apa yang kita main juga ya, ngerti aja kan? Iya. Yeah tambah waktu kuliah banyak referensi yang dari Malaysia itu kan Malaysia itu kan juga kurang bagus <laughs> ya betul bu jadi itulah hancurnya udah udah tua nih baru sadar nih eh. ini udah betul-betul ini udah betul-betul hancur nih kalau begini ya tapi ingat diajak teman teman saya udah di tingkat apa sekarang advance uh, apa akademik ya istilahnya oh, tapi itu. di sini juga ya bu ya, ya jadi, ada akademik akademi, akademi. Apa dia yang menyuruh jadi gini. Kita Posidu. ada reunian, ya. Terus kami dulu kan SMA, kami pilot project bahasa Inggris. Kami satu grup dulu. Waktu dia tanya terus, katanya kok bahasa Inggris? Kamu amburadul banget gitu. Terus, saya bilang ini gara-gara si turis <laughs> suka, <laughs> suka ngomong sobat turis. Terus katanya udah masuk aja lah. Ada ini, katanya saya udah sampai Saya juga udah amburadul, tapi karena masuk ini udah bagus lagi. Katanya. Okay. setiap, setiap hari, hari ini turis Ibu ya punasari ya enggak gini kan saya itu kampung saya hometownnya saya itu kan daerah turis banget di danau maninjau itu danau si maninjau danau maninjau oh, yang kelo 44 oh empat puluh empat banyak turis <laughs> ya salah, ya, Bu. ya. Ih, itu sarangnya turis <laughs> oh. <laughs> bahkan rumah kami dijadikan homestay malah bagus berarti oh, tinggal hancur, tapi itu hancur, benar-benar hancur bahasa Inggrisnya. Ya, datang orang Jerman kita bahasa Inggris sambur ternyata dia ngerti. Jadi kita itu udah terlarut dengan yang salah itu. Yang yang jelas konsumen kita ngerti apa yang kita omongin kan gitu bicara tanpa tensis kan Bu ya, iya iya nah. tanpa pula waktu kuliah banyak kami nah dulu yang istilahnya bahasa Inggris India lagi itu cari referensi yang paling mudah kan menteri makanya ya dari buku-buku India Malaysia itu telah hancurnya ini kemarin ini terasa teman saya bilang eh dulu masuk tim bahasa Inggris kok sekarang hancur-hancuran nih Inggrisnya udah masuk aja lah lagi nanti nanti dihisap di <SILENCAN> Saya masuk lagi tapi baru sadar sekarang oh, yuk, banyak yang salah. <SILENCAN> iya betul juga sih Bu kalau nggak belajar pelan-pelan lagi dari awal kan. Iya. <SILENCAN> Apalagi kalau dengan turis itu vocabulary kita kurang-kurang ya udah pakai bahasa isyarat aja dia ngerti. <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> betul Ibu. <SILENCAN> <Kaya> hancur jadi <SILENCAN> Hmm. mungkin saya kalau saya sibuk minta tips dan triknya serba soalnya kalau dari sisi se sebenarnya kalau dari sisi misalkan terkait tadi rumus mungkin saya masih agak ingat-ingat sedikit cuman susahnya karena itu bu saya nggak pernah latih kan kita minder untuk e mau komunikasi gitu pakai bahasa Inggris hmm. jadi kalau ditanya rumus soalnya sama masih agak ingat-ingat sih materi sekolah yeah. dulu. dulu <laughs> ya, Cuma karena background ilmunya saya juga memang bukan di bidang eh, bahasa, makanya kami tidak pernah menggunakan itu. Kecuali kalau mau bikin jurnal, yeah. dibantu sama teman-teman. Nah, kita setahunya ya proses aja seperti itu, Bu. Ikut sampai itu aja, pun Nanti akademik. Iya, Bu. Tapi dasar, iya, memang kalau bagus dari dasar, jadi kita. Iya. E jadi teman saya itu kan udah sampai di akademik. Terus yang bilang udah ikut. Eh, eh, jangan katanya. Kamu pasti banyak yang lupa. Udah jangan. Iya, malu nanti nanti di akademik. Malu katanya. Karena kamu masih banyak yang, sudah banyak yang salah. karena Udah hancur bahasa Inggrisnya udah hancur. Ya, udah mulai ya di dasar. Makanya saya masuk di dasar. Kalau teman saya kan besok dia kan Jumat. Kalau sama Jumat ya. <guluh> saya mau waktu pertama chat sama Pak Lukman, saya langsung bilang Pak boleh nggak saya masuk belajar bahasa Inggris tapi levelnya dasar di basic. Soalnya saya kayaknya sudah lupa semua deh. Iya. <guluh> <guluh> saya tuh anu bu, kayak tadi kan kalau misalkan kita ditanya duluan, uh, saya butuh mengkonsep kalimatnya dulu terus bisa. ...pelan-pelan untuk membuat bahasa Inggrisnya. Itu kelemahannya saya sih, Bu, sebenarnya. Karena ketakutan saya itu adalah... ...itu tadi, tensis yang salah. Terus penempatan kalimatnya juga yang... ...mungkin kita pakainya kalimat yang bukan kalimat baku ya. Jadi khawatirnya itu salah. gitu Kita juga gitu dulu ya, Pak saya ya Saya sekarang masih. Ya masih antem, aku, kita antam aja, Bu. Aku, gak aku aku, aku. Jadi, nanti lama-lama kan <laughs> Terus Sekarang, tahu. kalau tadi kan Pak Gunadi yang pertama, Ibu terakhir ya, gua Ajarah terakhir, besok pasti Ibu lagi itu yang pertama. Ini yeah. <laughs> antam aja, Bu, kalau yang pertama itu <laughs> belum menurut-menurutnya <belum, laughs> antem. Karena pasti dibaikin. Nah, dibaikin inilah yang menguntungkannya ke kita, kan jadi kita jadi ingat jadinya. Iya, betul sih, Pak. Ibu, jadi makanya tadi tadi waktu ditanya sama Pak Gunadi duluan, Uh, mm -hmm. Saya masih bisa untuk buat konsepnya dulu Apa ya sebentar saya mau bilang ya mm -hmm. Karena khawatir tadi Bu Saya gak bisa nyusun kalimatnya Meskipun Setelah kita sudah tahu kita, apa yang boleh mainkan. Kami juga gitu Bahkan kami disuruh itu Ya Pak dia 7 kalimat Saya bikin cuma 4 Gak <tuk> <tuk> apa-apa <tuk> <tuk> <Dan Bah, tuk> Itu pun sambil gaya. jalan Itu juga sambil jalan Dibaikinnya Tadi kan banyak itu yang sambil jalan saya dibaikinnya jadi kalau saya udah coba yang pertama itu kita konsep, kita jadi kaku. Jadi lebih baik apa yang ingat kita omongin, ya. kita ingat dia Iya, gitu. Ini bagusnya, serbakti karena maksudnya orangnya easy going. Maksudnya mau ya, jadi ya. kita step by step. Karena pengalaman, Bu, saya kan dulu pernah daftar kursus di tempat yang bagus. Saya nggak usah sebut namanya. Cuman pas saya masuk, mungkin karena kelasnya langsung ya, maksudnya ya. bukan online. Uh, hmm. ini di sana, terus ketemu dengan teman-teman yang meskipun selevel kami, cuman uh, mungkin karena memang dasar gurunya mungkin ya, mentornya yang agak beda cara pengajarannya, sampai nah. semider, saya, uh, saya datang cuma tiga kali, habis itu saya lari bu, saya gak pernah masuk. <laughs> soalnya, soalnya, yang lebih ditekankan adalah teman-teman yang sudah expert padahal yeah, kita yeah, yeah. khususkan kalau yeah. kita yang dibantu. Nah. Gitu. berarti kita jadi penonton Karena saya merasa saya jadi penonton setia Saya keluar Saya <laughs> <laughs> cuma bayar terus pergi Saya tuh mulai juga gitu kan Teman saya lah yang menguatkan gitu Enggak seperti les biasa Enggak seperti khusus biasa Coba lah Coba lah gitu kan eh, Saya coba udah yang kedua Menang juga Iya gitu. bu itulah Semoga maksudnya, kalau tetap bisa, bagian ajar kita bisa, bisa, speaking lah Untungnya pelan, pelan Untungnya kita sedikit kita itu kita itu cepat Tapi udah Tapi udah bagus bu baru tapi udah lancar bisa, ibu tinggal ini apa namanya betul bisa, sedikit -sedikit itu. bisa, sama ya, aja. Maaf. Kita sama aja. bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, Enggak ya, ada, Pak, maksudnya saya itu beruntungnya tadi kalau Pak Gunani ditanya, saya bisa curi waktu untuk bilang apa gitu <laughs> <Entar. laughs> Kalau saya yang pertama Pak pasti saya jawab blank Pak, saya orangnya kayak gitu Jadi Itu saya, sekarang, pak. besok nggak lagi ya gue ajar aja ya, besok ibu-ibu <laughs> ibu lagi yang